kental banget ini hmm. kental banget tinggal nyampurin warnanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membatikan pembuatan sabun cair buat laundry buat sendiri ya ini modal 100 ribu ini garam dari ini dan ini supilfat supilfat ini kayak tepung lah intinya dan ini teks sapon Ini Ini Dan ini saya tambahin komposter Komposter Terus, terus ini tuh warna Dan Ini kewanginya 100 ml Gimana caranya? Ya, kita coba. Ini baru belajar guys. Kita buka dulu tak saponnya Lalu saya membuat separuh, guys. Tak sapul Ini cuma bulan sepuluh liter. harus karung separuh, ini sepuluh saya pakai separuh. Ini sulfat saya juga pakai separuh. banyak banyak intinya ininya, ininya nggak muat dinding tempatnya kecil enggak. ini baru belajar mudah-mudahan berhasil untuk pembuatannya sebelum ini kita campur dulu ini alatnya kita campur rata dulu ini jadi kiraan 10 meter ini sekarang setelah kilo lah ini dulu air dikit satu kayung kita ulat dulu ya kita ulat dulu terus buka jep nyampe Ininya. ini setengah kilo semuanya jadi 10 liter eh, ya 10 liter kalau satu kilo semuanya ini jadi 20 liter gera inibat dulu ya pakai semuanya. Yang enggak berat kemudian tar. kita campur dulu. Pokoknya intinya Pak, nanti Kental intinya kayak liquid lah ini, nah. Semakin lama tercampur ini, semakin kental. semakin lama kita ini semakin kental ini. Uh, Makannya ini, ini buat intinya buat besar. Lah. Pasti besarnya banyak ini. Oh, berarti ini lebih banyak daripada ABS ini udah kental kan? bisa kelihatan kentalnya ya Kita tinggal samper air. Kita campur air Kita sampur air Perkiraan 10 liter air Ini penuh 10 liter ini Kita coba dulu Tinggal muter Tinggal datang yang tadi kalau kita langsung air banyak apa ininya, uh, besarnya banget, banyak banget ini nah, berat ini muternya ini kental banget ya, udah lihat intinya, uh seratus persen kayaknya lebih bagus ini. Uh. Wah, kental banget ini, guys. Ini kental banget, guys. Kental banget ini, guys. Kental banget ini, Lur. Berat banget ini udah putarnya. Berat banget kan? ini jadi 10 liter tadi cuma separuh-separuh lah ini ya tidak saya semua ini jalannya tempatnya kecil ini ini, ini. Hmm. trik pembuatan sabun cair kalau mau diundangin juga laku yang penting pembuatannya bagus Udah di online itu harus terus, intinya cari keluarga ini Kita udah dulu ini mah kental banget ya, kental banget ini. Hmm, kental banget kayak ini, saya liquid lah. Intinya kental banget. Nah, cuma sedikit cepat ini kalau banyak ya capek ini jadi 10 liter tapi udah di pager intinya perkiraan 10 liter kalau satu kilo itu bisa 10 liter kita modal 100 ribu kalau beli langsung ke Kimia lah intinya, toko kimia gede. Insya Allah nggak nyampe segitu intinya. Pokoknya kurang dari 100 ribu lah. Selanjutnya kita tambahin pewarna ini. Ini pewarna nya. Kita bisa takut tanyakan kita cek dulu, kayak bagaimana? Hmm. hmm hmm kental banget ini guys, kita puter sama tangan aja guys, cepat, hanya hmm. kurang pewarna lain dulu pewarnaannya kita udah sama tangan aja biar cepat campur soalnya busanya banyak banget ini. ini kalau di pasaran di negeri ya. toko entan biasanya jualnya 35 ada yang 30 Contoh selera kalau kewarna Kalau banyak kecoh banget Tapi kalau sedangkan lah ininya, ya. Inilah pembuatan sabun cair Buat laundry Ini irit 50% Kalau buat ini ini bisa jadi sebulan 10 liter ini kalau telah pelanggan 5 juta 6 juta gitu ini bisa sebulan ini satu 10 liter rp 100 ribu lah ini Berat banget ini guys sekata entar banget Banget hmm. kental banget ini guys kental banget ini kental banget tinggal nyampurin warnanya aja disipinan dulu video saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh